Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Bleslar tentunya Baiklah bersama Bleslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan info dari Papa Bilar Kita lihat bersama di akun Instagram Papa Bilar 2 jam yang lalu Menginfokan soal laser Metaverse, per ya Perhatikan di unggahan Papa Bilar ini Next project, kita akan launch game yang gua banget Yaitu Rizky Biliar Eh maksudnya game biliar, emang bisa laser Metaverse bikin game sejenis 80? Bisa dong, kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak ditunggu ya segera Wow, ini keren banget, per kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak tuh, persahabat ya? Idola kesayangan kita emang selalu the best. Mudah-mudahan projects yang akan launching, persahabat ya. Game biliar ini tentunya bisa disenangi oleh masyarakat. Mudah-mudahan Leslar Metal Force semakin sukses dan semakin berkembang. Amin. Kemudian juga perselabatnya malam hari ini Kita mendapatkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan Akhirnya malam hari ini kita melihat Abang L Lagi digendong oleh Enin Masya Allah banget ya Abang L Sehat-sehat terus buat Abang Fatih tahan henti tiang mendoakan yang terbaik Untuk Abang Fatih dan malam hari ini persahabatnya kedatangan tamu spesial jengokin Abang L persahabat ya Vera Mona Ini berkunjung ke rumah Leslar Aduh, Masya Allah ada Bunda Lesti juga Kita bahagia banget ya Dan tentunya kita selalu dibikin happy Apa yang tentunya disuguhkan selalu membuat kita semakin kagum dan bangga dengan Leslar Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik mudah-mudahan juga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin momen ini pun juga kembali oleh aku Lensler si komik kita simak di kalimat tentunya komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan diantaranya dari akun irna.junior.37 mengatakan Masya Allah akhirnya bisa lihat abang el, aduh Masya Allah banget ya Akhirnya bisa lihat juga nih, Abang Fatih. Kangennya, percaya ya, akhirnya terobati juga ya nih, Masya Allah. Doakan yang terbaik untuk Lester ya. Semoga idola kesayangan kita tentunya selalu memberikan kebahagiaan dan kejutan untuk kita semuanya. Amin. Berikutnya juga, percaya ya, perhatikan di unggahan Indosiar, mengunggah sebuah postingan foto ala-ala artis persahabat ya diantaranya ada idola kesayangan kita Lesti dan dari sebuah kalimat outfit gemes ketujuh bulanan Amina nih wow ternyata Bunda Lesti salah satu menjadi inspirasi nih persahabat ya untuk outfit gemes, aduh Masya Allah banget idola kesayangan emang selalu the best, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang, kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan kalau kalian diundang ke tujuh bulanan Amina, outfit gemes mana yang jadi inspirasi kamu? Tulis di kolom komen ya, pastinya semua milih nomor tiga dong. Masya Allah banget ya, nomor tiga Min katanya tuh. <laughs> Emang kece banget ya penampilan Bunda Lesti. Selalu wow dan selalu membuat kita semakin kagum pastinya. Dan berikutnya juga bersama ya, Bung Min akan menginfokan mengenai polling online Sementara The Maskar Ming Melas Celebrities 2022. Idola kesengan kita terus menyusul, bersahabat ya, voting dari Rangga Azob. Kita simak untuk Papa Bilar masih di nomor 2 dengan voting 10.070 votes. Rangga Azob dengan tentunya peron voting 10.675 dan masih berada di nomor pertama. Dukung, support, dan doakan yang terbaik ya untuk Lesti dan Rizky Bilar. Semoga...